tanggal 11 Maret 2020 merupakan hari ulang tahun Universitas 11 Maret di Surakarta di sana tempat lahir kita bunda, tempat Siap buat kelas universitas. Terkahayu Universitas 11 Maret Surakarta Yang ke-44 Sukses Membawa misi Kerakyatan untuk Kedaskan kehidupan bangsa Dan terima kasih Kepada Bapak Rektor dan seluruh jajarannya Yang telah Mengangkat UNS menjadi PTNBH Sebuah dan kerja keras yang sangat bagus untuk meningkatkan Universitas 11 Maret dalam ranking buat Class University. Dan sudah barang tentu pengabdian UNS dan juga pendidikan pengajaran serta penelitiannya akan terus meningkat untuk sejajar dengan universitas-universitas di seluruh dunia. Jaga Ayu, UNS yang ke-44, sukses dan tetap jaya. UNS, siap buat kelas universiti.